Wadidau ini permen Yupi pizza teman-teman. Widih widih teman-teman lihat Kakak menemukan harta karun. Wah wow, mantul mantul teman-teman. Wah, takar berlumpur, teman-teman Lumpurnya berwarna biru Coba lihat, teman-teman, ini apa Wadidaw, wadidaw Lihat, teman-teman, kalian tahu ini Wah, ini gambar kuda poni, teman-teman Sepertinya ini jajanannya, teman-teman Lihat bentuknya Loh, Panjang, ada yang bulat Ada juga yang besar Ada juga yang imut, teman-teman Wah, sama-sama, teman-teman Ayo, kita ambil wadah nah, Ini dia, teman-teman Kakak sudah menyiapkan ember Oke kita ambil yang mana dulu teman-teman Kita ambil yang besar-besar dulu ya teman-teman Oke kita ambil dari sini ya teman-teman Wah ada banyak sekali ya teman-teman ya Wadidaw dengar suaranya teman-teman ya Wah mantul sekali ya teman-teman ya Oke kita ambil ya teman-teman Wow lupunya tebal sekali teman-teman wow. wow Oke kita teman-teman Oke kita ambil apa ini teman-teman ya Wadidaw, ini Yupi, teman-teman. Mantul-mantul, oke kita simpan. Oke, ini panjang-panjang, teman-teman ya. Mantul-mantul, teman-teman. Oke, kita ambil. Bantu Kakak, ya teman-teman ya. Oke, hai teman-teman, ini sudah. Siang teman-teman, nanti keburu panas ya, atau nanti bisa juga hujan teman-teman. Wow, ini bulat apa ini teman-teman? Wadidaw, wadidaw, ini sepertinya pizza. Apakah ini Yupi pizza ya, teman-teman ya? Oke, nanti kita tahu setelah kita membersihkan nih, ya, teman-teman. Apa ini? Wadidaw lihat ya, teman-teman, ini mermaid. <gulakan> Oke, kita simpan ya. Ini apa sih, teman-teman? Panjang-panjang. Wadidaw, ini sepertinya lolipop teman-teman. Mantul ini apa ya, wow ada dua teman-teman wow ini sepertinya permen karet yang viral itu, oke kita simpan ya teman-teman wow oh, ada yang panjang-panjang wow ada juga yang bentuknya unik teman-teman wow ini seperti bentuk suntikan ya teman-teman oke kita simpan lanjut, wow tebal sekali teman-teman ya Lumpur, ya oke tinggal sedikit lagi teman-teman wow kita simpan ya mau wow, imut imutin teman-teman ya Wow, oh, imut-imut ya teman-teman ya. Oke, kita ambil. Wah, wow, selesai teman-teman ya, ya. Oh, Alhamdulillah. Oke, kita cari air bersih ya teman-teman ya. Wow, tanpa kakak kotor. Oke, let's go. Tarat, ini dia teman-teman. Kakak sudah menyiapkan air. Dan kakak juga sudah menyiapkan wadah ya teman-teman. Oke teman-teman, yang cantik-cantik dan keren-keren. Sebelum kakak lanjut membersihkan, kalian jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Makasih. Oke. Lanjut kita bersihkan yang mana dulu ya teman-teman. Wah kakak penasaran ini teman-teman. Ini bulat-bulat bentuknya apa ya? Kalian siap? Oke satu dua tiga, let's go. teman-teman, tepat. Ya, teman. ini permen Yupi pizza teman-teman. Kusuka makan pizza dan wah mantul-mantul siapa yang suka pizza wah wow, kakak juga suka ya teman-teman ya wow kita sudah mendapatkan permen yupi teman-teman wah wow, yupi permen yang unik oke okay, kita simpan ya teman-teman lanjut kita cari yang bentuknya unik teman-teman wow ini unik sekali teman-teman ya apa ini teman-teman tapi -teman? kalau tidak ini permen jelly teman-teman nya sutikan. Wow, ada balonnya juga teman-teman. Balonnya warna hijau, meletus balon hijau dar. Ada lagunya ya teman-teman ya. Oke, kita simpan teman-teman. Lanjut, kita ambil yang mana ya teman-teman? Wah -teman? oh, ini apa ya? Jadi tiga. -tiga. Teng -teng. Ini perken teman -teman. di teman-teman. Wow, ini permen yang unik ya, teman-teman. Wow, ada pernya. Kayak Simpan teman-teman. Lanjut lanjut ya teman-teman. Kita cari yang mana dulu ya? Wah, yang ini ya teman-teman ya. Wow, banyak. 3. Jeng Wadidang. Ini permen nano-nano Milky. Wow, ini rasa coklat. Wow, ini ada gambar sapinya. Bidi dibu. susu ya teman-teman ya, ada susunya nih ya, teman-teman ya. Oke, kita simpan. Ya teman-teman. Wah ini apa ya teman-teman? Satu dua tiga, Jeng -jeng. Wow, ini pop pink candy teman-teman. Wah wow, lucu. Wow permen tapi bentuknya jam tangan. Wah wow, mantul mantul. Kita hitung ya teman-teman. Ini ada berapa? Satu dua tiga, wow, keren, kita simpan teman-teman, kita ambil yang ini ya teman-teman ya, apa ini? teman-teman. Ini tahu, -teman. ini ternyata lolipop teman-teman. merah, kuning, biru, hijau, warna apa yang kau mau? Oh, kuning lollipop kuningku mau yang kuning. wow, ini little pony teman-teman. Wah wow, mantul Kita simpan teman-teman Cari-cari lagi teman-teman Wah banyak sekali teman teman-teman Kucuci -kucu yang dulu ya teman-teman Wow Wah nah ini Apa ini ini teman-teman Wow ternyata betul teman-teman Ini permen Yupi teman-teman Wow Yupi bentuknya Oh ya teman-temannya Terus wow, unik sekali teman-teman wow, warnanya hijau kita simpan oke, lanjut teman-teman kita ambil yang jumbo wow, berat ini teman-teman ini isinya banyak apa ini teman-teman ini ternyata mini jelly teman-teman wow, rasa buah-buahan. ini ada gambar dinonya oh, keren tirek, tirek, tirek wow, apa ini teman-teman ya ini bentuknya Boleh ini teman-teman Teman. apa ini, ya? wow, ini empat, empat, teman, -teman. Wajidang, ini ternyata teman, teman, teman, teman, wow edisi bye -bye. Keren, teman, teman, wow, ternyata rasa daging ayam, teman, teman, wow, Oke, mantul, teman, teman, ceren, ceren, ceren. Man, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, lagi teman, teman Teman-teman, ini permen Yupi. Bentuknya mie, wow! Ada telurnya juga, wow! Keren, mantap ini, teman-teman! Kalau kalian makan yang manis-manis, jangan lupa sikat gigi, teman-teman. Oke, kita ambil yang ini. Bentuknya panjang, ada yang tahu ini bentuk apa, teman-teman? Ini jajanan apa, teman-teman? Ini ha, Ini ternyata jajanan Doraemon teman-teman. Wow, ada nopitanya. Ternyata ini jajanan marshmallow teman-teman. Wah jajanan marshmallow Doraemon. Wow, keren. Pak ini ya teman-teman. Ini sepertinya permen ya teman-teman. Ada yang tahu? Satu, dua, tiga. Taraan. Wow, ini ternyata lollipop. Wow, ada gambar badutnya. Lucu teman-teman. Oh, keren. Kita ambil yang mana lagi teman-teman. Wah, yang ini aja nih teman-teman ya. jeng Ternyata ini permen karet teman-teman. Wow, ada gambar putri duyung ya, teman-teman. Wow, ini Barbie ya, teman-teman. Oke, oh, keren. Siapa yang suka Barbie, teman-teman? Wah, Kakak juga suka ya. Wah, ini apa, teman-teman? Wih, ini Yupi, teman-teman. Tapi ini Yupi apa ya? Ternyata ini Yupi CD Wow bentuknya kotak-kotak Buah-buah gitu teman-teman ya, rasanya Wow ternyata ini ada vitaminnya teman-teman Oke okay, kita simpan lanjut Ini apa? Apakah ini lollipop teman-teman? Jereng ternyata ini bukan lollipop teman-teman Ini marshmallow Wow kakak menemukan marshmallow lagi teman-teman Tapi ini bentuknya es krim Es krim manis dan lezat Datang dan beli Oh, keren siapa suka es krim teman-teman saka juga suka ya ini apa teman-teman airnya semua sendiri teman-teman keren keren, keren keren ternyata ini jajanan ciki wow ini ternyata ada gambar bebeknya bebek angsa masak di kuali wow ini jagung bakar teman-teman jagung bakar ya oh wow, enak ini teman-teman ya kita cuci lagi wow ada dua teman-teman apa ini da -da -da. oh ternyata ini filmen karet yang kira itu teman-teman wow ada yang bola ada juga yang bebek oh <guruh> wow, lucu teman-teman ya Kakak sudah menemukan banyak kejadian bentuknya bebek motif bebek ya karakter bebek oke okay. kita cuci yang ini teman-teman apakah ini Yupi wow bukan Yupi teman-teman tapi ini gummy block wow merah kuning biru hijau Oh wow, bentuknya seperti blok ya teman-teman wow keren unik sekali ini teman-teman ya kenyal-kenyal gitu ya teman-teman ini jajanan jeli wow terakhir ini teman-teman satu lagi Apa ini Apa apakah ini permen karet juga teman-teman jereng-jereng -jeren. wow ini minuman top ice gitu teman-teman wow rasa permen karet juga wow ada gambar sapinya Oh, keren. Sudah selesai, teman-teman. Wah, makasih teman-teman kalian sudah temani Kakak. Jangan lupa like dan subscribe, teman-teman. Aktifin juga tanda loncengnya. Oke, semoga menghibur ya, teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Makasih. Dadah.